Halo sobat semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Ane Nah di kesempatan kali ini Ane mau ngebahas Cara mendapatkan uang dari aplikasi snack Video Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya Baik kamu yang berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe Baik teman-teman uh, Seperti yang sudah kita ketahui ya Aplikasi video merupakan sebuah aplikasi yang telah menjadi Gudangnya video-video pendek yang kocak dan menghibur dan kamu bisa mendapatkan koin yang nantinya bisa kamu tukarkan dengan uang, teman-teman. Ya, nah, teman-teman, berikut cara mendapatkan uang di aplikasi Snack Video, teman-teman. Nah, sahabat, ada dua cara utama yang bisa kamu gunakan untuk bisa mendapatkan uang di aplikasi Snack Video ini, teman-teman. Yang pertama yaitu melakukan live streaming, ya, teman-teman. Jika kamu ingin mendapatkan uang dari Snack Video, maka kamu bisa memulai. Melakukan live streaming teman-teman Nah teman-teman pada saat kamu melakukan live streaming di snack video ini Maka orang lain bisa memberikan kamu hadiah berupa stiker teman-teman Nah stiker tersebut yang nantinya bisa kamu tukarkan dengan koin Koin dari snack video inilah yang nantinya bisa kamu tukarkan dengan uang tunai teman-teman. Jika kamu ingin melakukan live streaming maka kamu membutuhkan setidaknya memiliki 100 followers terlebih dahulu ya teman-teman. Bila followers snack video kamu di bawah 100 maka kamu tidak akan bisa melakukan live streaming teman-teman. Nah untuk cara mendapatkan followers kamu uh, cukup menyebarkan video unik menarik dan yang lucu-lucu ya teman-teman ya untuk mendapatkan followers yang banyak teman-teman Nah sahabat selanjutnya kamu bisa mendapatkan uang dengan cara mengikuti event yang ada di snack video untuk mendapatkan koin teman-teman kamu bisa melihat event apa saja yang sedang ada di snack video dengan cara mengecek beranda kamu teman-teman Nah teman-teman beberapa misi yang harus kamu selesaikan antara lain adalah login setiap hari dan juga menonton video teman-teman ya dengan login dan menonton video maka kamu akan diberikan koin snack video yang bisa ditukarkan dengan uang tunai teman-teman ya jangan lupa untuk login setiap hari dan nonton video di aplikasi snack video ini teman-teman nah sahabat baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe teman-teman ya dan itu dia cara mendapatkan uang dari aplikasi snack video teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya